Ananda Ricky Lembang Bin Wanali saya nikahkan dan kawinkan ananda dengan putri kandung saya yang bernama Sarah Butmain dengan mas kawin dari ananda berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan logam mulia 10 gram dan seperangkat alat sholat tunai saya terima nikah dan kawinnya Sarah Butmain bapak, sah dan halal untuk diri saya dengan mas Kawinto sebut tadi dibayar tunai happy wedding untuk Sarah dan Riki. semoga menjadi keluarga sakina mawadah waroha semoga mendapatkan anak yang berbakti kepada orang tuanya